Momen yang paling membuat kita bangga dengan sosok Rizky Bilar. Yang begitu akrab, yang begitu sayang kepada anak tercintanya. Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kita lihat juga perselamatan ya. Kalimat caption ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar. Seneng banget lihat ini. Masih belum nemu artis cowok yang gendong anaknya pakai jarit. Dan kakak itu pede aja gitu, Masya Allah. Hingga tanggapan, tanggapan komentar pun banyak diberikan Di antaranya bersahabat dari akun Irawati 75 Masya Allah, allah, Mereka saling mengelengkapi, saling sayang dan bersama-sama mengasuh abang Fatih penuh kasih Gak heran kalau anaknya bucin banget sama panda, Masya Allah Ada juga tanggapan lain bersahabat dari akun Instagram Baharwirta ia suka banget lihat laki-laki seperti itu Walaupun ganteng, tapi selalu ambil alih untuk gantian menggendong anaknya Apalagi gendongnya pakai jerik Kan biasa ada laki-laki yang anggap dirinya ganteng, gengsiat, Tapi alhamdulillah, si kakak gak seperti itu Semoga, ya Allah, selamanya takkan berubah Amin Doakan yang terbaik bersahabat, bismillah Mudah-mudahan Leslar, rumah tangganya bahagia, rukun dan Sakinah mawadah warahmah Amin. Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada permintaan maaf persahabat ya. Ini dari salah satu fans atau tentunya netizen juga kita nggak tahu persahabat ini postingan yang diunggah oleh akun fanbase Lesti Alfatih Official. Perhatikan permintaan maafnya. Ini langsung kepada Bunda Lesti minta maafnya persahabat. Satu hal yang pengen gue lakuin di negeri Konoha ini. Gue pengen minta maaf sama Lesti Kejora. D. Maafin aku ya. Melihat Lesti sekarang. Yang terbesit dalam pikiran gue cuma rasa bersalah gue sama dia. Sambil emot menangis persahabat. Ini permintaan maaf kepada Bunda Lesti Kejora. Mungkin permintaan maafku tak pernah secara langsung sampai kepadamu. Tapi aku berharap. Allah subhanahu wa ta'ala sang maha melihat, tahu betapa sungguh-sungguh niatku. Mohon maaf ya dek Lesti Kejora, doaku selalu untukmu dan Fatih, semoga selalu bahagia, selalu dalam lindungannya, selalu dalam penjagaannya, ketulusanmu, semoga berbuah manis di dunia, dan mendapat ganjaran surga di akhirat kelak. Sepertinya, persahabat, ya, postingan ini Tentunya permintaan maaf ini saat pas kejadian. Ini sepertinya, kita lihat juga, tentunya kalimat lain, "Kenapa ngomongnya sampai bawa-bawa akhiran?" Ya, karena di dunia yang fana, tipu daya, dan penuh kemenafikan ini, ketulusan sering disia-siakan dan tak dianggap. Kita lihat beberapa tanggapan. Banyak sekali komentar dan respon yang diberikan. Diantari dari Hera 4003 mengatakan, Mungkin itu dulu pas Lesti cabut laporannya, dia sempat menghujat Lesti. Mungkin dia dari kaum berisik yang sudah sadar. Seharusnya akun naku -aku berisik yang lain juga seperti ini. Mau sampai kapan benci terus sama suaminya? Toh kalau Allah takdirkan Lesti berjodoh dunia akhirat sama suaminya? Les Tingga akan pernah lepas dari sosok suaminya. Terus apakah kasih kaum berisik seumur hidupnya membenci suaminya? Yang gak kenal langsung dengan suaminya? Yang gak pernah ketemu langsung dengan suaminya? Yang bukan siapa-siapa suaminya? Buat kaum berisik banyak-banyak istighfar. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Elis Henry 645. Sejatinya manusia harus saling menyayangi dan mengasihi. Kalau memang rasa sayang itu tulus karena Allah, maka kita tak boleh berharap balasan. Tanggapan apapun dari yang kita sayangi dan kita kasihi, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalasnya dari arah dan pintu manapun. Semoga kita selalu bisa saling menyayangi, mengasihi dan saling menghormati kepada siapapun hanya karena Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan tersayang. Orang-orang yang selalu menghujat, yang selalu memfitnah, bisa cepat sadar. Persahabatnya, kita harus selalu menyayangi, harus saling mengasihi. Kemudian, persahabatnya, kita melihat postingan saat Leslar diajak foto bareng. Membuat kita semakin bangga, karena Leslar itu orangnya humble banget. Ramah, baik, itu seperti yang diungkapkan juga, persahabatnya, dari salah satu fans juga. Kita lihat kalimat yang ditulis. Masya Allah, tetangga sekampung lagi umroh ketemu keluarga Leslar. Katanya pas diajak fotonya mau. Baik banget sopan. Alhamdulillah sehat-sehat ya kalian. Masya Allah. Diajak foto mau. Dan tentunya persahabat dia Etitude yang sangat luar biasa mereka ramah. Baik dan sopan banget. Itu nilai plus banget nih dari seseorang. Yang ada di dalam Leslar. Masya Allah semoga idola kesenangan kita makin banyak doa dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang lurus bismillah rumah tangganya selalu bahagia dan kita pun bismillah mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia dan tetap solid untuk dukung Let's love family.